Kali ini aku mau nge-vlog dailynya aku ya guys Yang sehari-harinya kerja Di salah satu perusahaan besar Di Samarinda nih guys saya kita masuk Ke kantornya dulu yuk Nah ini tuh Ruang tunggu ya Ruang tunggunya di kantor Aku tuh kayak gini guys Keren kan ini Oh di kantor ini. Situasi kantor aku oh, kayak gini buat senang. terus ya juga nah, <laughs> Ini masih jam jadi pada vale sarapan aku juga mau sarapan <tip> aku udah kenyang nih guys. sekarang kita saatnya lanjut untuk ke lantai selanjutnya ya guys. ini ada lantai paling atas nih lantai tiga. nah di sini tuh ada kayak bar, bar, <ti> tempat santai gitu deh pokoknya untuk karyawan guys. di atas tuh kayak gitu. guys, wow. ya. untuk naik kesini kamu butuh tuh yang namanya tenaga guys. Jadi kalau mau naik sini harus makan dulu ya guys. <tuh> Canda. Nah di sini ada tempat santai gitu, ada kursi terus dengan view yang sangat sangat sangat cantik sekali. Di sini kamu bisa lihat salah satu kebanggaannya Samarinda yaitu Islamic Center ya, guys. tuh cantik kali. Nah tuh Islamic Center itu guys nah di sini juga biasanya digunakan untuk tempat meeting para bos-bos besar guys. selain di ruang meeting, bos, bos saya juga pakai di sini. ini itu belum terlalu aktif digunakan ya guys. makanya masih berantakan gitu. Okay, dari atas sini kita bisa lihat kota Samarinda dan ikonnya Samarinda Gue oh, betul-betul healing-healing-healingan gitu Oke, okay, segini dulu vlog dialingnya nih ya Jangan lupa untuk subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian yang paling pertama tahu video terbaru dari aku guys bye -bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya